Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing salah satu minuman diet segar. Kali ini aku mencampurkan lemon dengan buah naga. Nah, kita persiapkan dulu buah naganya, kemudian kita siapkan lemonnya, kemudian minuman jeruk dari palpi orange. Buah naganya kita belah menjadi dua bagian, ya. Kemudian kita siapkan mangkuk, sendok, dan pisau untuk mengiris lemon. Kemudian buah naga kita keruk dulu separuh biar nggak kebanyakan. Nah teman-teman di sini bisa banget nih bisa pakai buah apa aja. Nah kalau sudah selesai Kita potong-potong bagian yang masih terlihat besar Menjadi beberapa bagian kecil Biar nanti lebih mudah untuk memakannya ya Setelah itu baru deh kita iris lemonnya Teman-teman bisa mengiris lemonnya sesuai selera ya boleh 2 potong Boleh 3 potong Atau bahkan satu butir lemon sekaligus Boleh cuma diperas Boleh juga dipotong bagian dalam lemonnya Bagian daging lemonnya Biar segernya makin kerasa banget Kelihatannya seger banget, ya. Udah gak sabar nih, kita potong satu bagian lagi, satu potong lemon lagi. Nah, kalau sudah selesai, baru deh kita siram dengan menggunakan air jeruk pulpy orange-nya. teman-teman bisa kasih sesuai selera juga ya sebanyak apa gitu boleh nah setelah itu baru kita deh aduk-aduk aduk-aduk secara merata agar buah lemonnya menyatu dengan buah naga nah kelihatan banget kan segernya ini salah satu tips minuman diet segar Teman-teman bisa coba di rumah Terima kasih sudah menonton